Jisutups. Oke, pada kesempatan kali ini, cuy, gua mau buat konten prank musuh nyamar, jadi yang like, cuy tanpa basa basi lagi kayak nasi basi ya kan kita langsung saja ganti bandelnya cuy biasanya itu yang Lex tuh seringnya itu pakai topi cuy um, atau pakai topi ini aja ya bentar-bentar cari topi topi topi ini capil anjir ini topi tentara uh, ini aja lah. ini udah udah pas nih udah cocok banget nih hitam ya kan sering banget dipakai sama si yang Lex Um, boleh lah, ini ya kan? Cocok nih, item-item ya kan? <SILENCEDE> Wih, mantep nih, cuy! Udah sih, ada tatonya di lengan kiri. Oke, Hah! sekarang kita cari celananya, cuy. Biasanya pakai kayak jeans gitu sih. Um, ini kurang cocok. Nah, boleh nih polosan, tapi udah sih matching banget. Kita cari sepatunya Biasanya jersey cuy Yang mahal-mahal ya kan um, Ini boleh lah ya Nih jersey harganya 900 juta cuy Aduh Apa sih Oke okay, sekarang kita cari tasnya cuy Yang kayak Kayak apa ya Yang menyatu aja ya Ini boleh nih Tanduk kerbau nih anjir Bro, jangan bilang emak gua ya, kalau gua minum-minum beginian. Siap cuy, asalkan kamu gift saya bandel alok. Bentar, gua ambil dulu ya minumannya. Ini merek yang paling ku suka cuy, merek Baygon. Baygon ini banyak sekali manfaatnya cuy, mau tahu? Emang apa? Manfaat Baygon, satu bisa mematikan serangga, dua. Membuat perut Anda kenyang 3. Bisa membunuh cacing-cacing di perut Anda Yang paling penting Dapat mempercepat kematian <tik> <tik> Oke langsung saja kita menuju ke in gamenya cuy Eh bentar-bentar Biasanya kalau yang les itu ada sebutan uh, yang sering diucapin cuy Oh, ini nih, ini nih, skrik, skrik, skrik, skrik, skrik, skrik, dibilang Oh, aja ya kan? Oh, oh, oh, oh, ya kan? Oke, okay, kita udah masuk di in game nya nih, cuy. Kita rumah mau bolong, cok. Kalo nyang bisa gak ada bocah, kalau gak ada Assalamualaikum, kan, Emang susah bangun rumah tangga, cuy. Kita ke rumah bolong aja, ya kan? Waduh sih, uh, rame nih, kayaknya nih nyampe lah. Masa rumah bolong gak nyampe? Ah, bisa kan? <tik> apa sih? Ngomong apa sih? Anjir, <m> <tik> aduh. <tik> Ma, ma, mana ini senjata anjir Waduh, ada orang cuy. Lari, lari. lari dulu, lari, lari, lari. Wih, ada, ada ini SM. Eh, kau. Mana tadi anjir Air terjun. Ah, kau bingung ya? Panik dia nggak dapat senjata cuy. Huh. Kasian amat lah abang-abang ini ya. Oke, kita pakai awm aja dulu, cuy. Sama sm nih di awal ya kan? Sambil kita looting, looting, cuy. Oke, ada sayang, ada waduh, anak TikTok nih, cuy. Mohon maaf ya, maaf gitu. Eh, ada orang cuy. Ah kau waduh, pelarian nih, pelarian dari mana? Dari pit atau dari kota tua ya? Aduh selalu ke pencet loncat waduh, eh, ada orang kah? Di situ ada tembakan, di situ ada saya. Oh, itu eh, Ayo Bang Nongol, Bang Aduh. Yuk lah majulah majulah mana tadi anjir? Aduh, udah kenek ya yang di situ? Kosong? Lah, kok nggak ada nih? Eh, di kiri gua ada orang dong. Wow, uh, jangan galak galak bang. Mana mana, sini nongol. Ah nongol bang? Aduh! Anjir, boleh juga nih abang-abang nih. Anjir, tidak semudah itu berguso. Gak kena kepala aja dong ya Tuhan. Ayo bang nongol lagi bang, satu kali lagi bang. Uh, Anjir cuma ngejek loh. Lah mana? Waduh, lari nyelok ke sana gitu. Aduh, gue mau nembak yang sana Ngaimnya yang kenok sini Waduh, terlalu AIM ah. Oke, ini ada silencer, ada SG Boleh, bentar Aduh Oke Kalian mati, cuy Kalau gue sih, oh aja ya kan Oh, oh, oh aja ya kan Siap siap siap siap 86 OTW OTW Ayo cuy katanya di pick ada orang nih yuk sekui sekui sekui yuk Jangan jangan mati dulu jangan mati dulu santai santai tahan dulu ya kan sabar OTW nih OTW nih <tele> Aduh enggak Ah kau kena satu cuma satu orang, kan? Ini, ini ini cuma satu orang. Oh, ini nih, nih, nih, nih. Halo, bang! Ngapain si abang ya. nih? Ah, wih, ada Mozilla, cuy! Waduh, bandel! Mozilla gitu dipakai sama. Dipakai sama musuh. Waduh, yolah kita sekui cari-cari musuh lagi nih. Aduh, yang Lex itu eh, oh ini banyak musuhnya. Bercanda, cuy! Bercanda, what? Dua ikan, dua tiga, ikan <laughs> anjay ada jarjit nih cuy Dua tiga ikan teri ada musuh. Ke aku tembak, balik lobby. Anjay, anjay. Bolehlah ini aku jadi tukang pantun ya kan? Waduh. Wahai, wahai, wahai. Wahai. Penghuni Blue Zone, tolonglah. Nongol lah, nongol, nongol. Wih ada yang pakai, ada yang pakai peredam, cuy. di mana nih? Oh, ini <tuk> aduh, udah headset itu anjir. Aduh, udah kenok ya Oh, ini nih, bang. Maju, bang. Sini, bang. Yo yo, halo. Ya. Easy. Ah, kau kenong satu. Mana lagi? Oh, mau Bang, oh, lah. Aja. Adek, kau diem aja di situ, gitu kan? Ka kalian mati, cuy. Kalau aku sih, oh aja ya kan? Oh, oh, oh, oh, oh aja, aja ya kan? Ya. Hahaha. <laughs> aduh, aduh. Yolah kita cari, cari musuh lagi cuy Gak enak nih Sepi-sepi kayak gini nih. nggak enak nih Yolah kita cari keributan Gitu kan Ini musuhnya kemana sih Gila Gak nemu orang loh cuy Musuhnya pada kemana ya Atau pada mode turnamen Atau mode ngepush nih Oh yeah, perasaannya perasaan dicari-cari susah amat gitu ya kan Oh no Woi ada orang looting jai. <tuk> uh kau kenok tuh banget hati-hati bang palanya bang Ala itu diripap dah Nih bang pentol goreng <tuk> Wih, ada yang ngeflank ke kanan satu tuh Oke, kita hantam yang kanan dulu aja cuy Itu lagi Eh, ada orang di sini. Ah, kau kenok uh, Bentar bang, santai bang Aduh Gak nyampe dong Wih, nih, nih, nih, nih. Ada yang datang nih Ah, kau kenok satu lagi uh, Santai bang, santai bang Slow bang Aduh Bentar-bentar, ya. Keren, bentar. uh! uh! kan? Gua ganteng, kan? Gua <harbor> masih sempet looting, cuy. Anjir, lah! Kalian mati, cuy. Kalau gue sih, wajah oh ya, kan? o oh, o oh, oh. oh, <Spirisanya> ah, ya, kan? Yeah. <laughs> Aduh! Zona anjir, bentar cuy! zonanya enggak begitu sakit, kita looting-looting aja dulu ya kan? Haduh, kelakuan! Yola, sekui kita cari orang lagi, cuy! Kita cari keributan lagi, cuy! Helo, bagi nih musuhnya tinggal 4 lagi anjir. Main di diamond satu aja, musuhnya cepet banget habis ya, dicari ke sana, ke sini, enggak ada loh. Oh. Mereka itu mainnya itu pada di mana sih? Susah sama dicari. Pesawat minta duit. Aku minta duit dikasih kotak-kotak, ada lasernya juga itu. Eh, oh gua ya, bilangin Nora! Nani? Wih ada orang Mana tadi kau? Kita ambil patahan aja cuy, enak di sini cuy. Dia nembakin musuh yang di mana sih? Waduh, nembak burung. Ih, di kanan juga ada loh. Jadi kemungkinan itu yang di kanan ada dua, yang di kiri ada dua. Aduh, baterai sekarat anjir. Bisa lah ini, bentar-bentar. Kita sabar aja, slow aja ya kan. Jangan bikin tegang main tuh, santai aja ya kan. Wow, ini dia maju cuy. Uh, aduh sekarat tuh Oh ini ada orang lain nih Ah kau Waduh gue kirain temennya anjir Oh tinggal Tinggal satu orang ya Oke kan Majuin saja Ah tuh Tuh Aduh Kepencet, nah kau ya hmm. Kalian mati cuy Kalau gue sih, wajah oh ya kan Wajah oh, oh. Oh ya kan <laughs> Oke, okay. mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Kita nyamar jadi bang yang lex cuy Jadi ini video cuma hiburan aja ya cuy jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan see you on the next video. Bye-bye.